Oke okay, kita akan mulai project baru teman-teman kita kali ini akan pilih 2D Kemudian nama projectnya Anda bisa menggunakan week 5 uh, gesture uh, project Ya misalkan Nah kita Anda perlu menambahkan NRP di depan ya. Uh, tekan create Tunggu beberapa saat hingga project selesai dibuat Oke, okay, langsung seperti biasa kita menambahkan package manager. Di sini kita pilih Unity Registry. Kemudian kita akan search um, input system. Input system ya, Anda tekan install. Tunggu hingga proses selesai. Jika ada dialog yang muncul Anda tekan oke. Okay. Oke, okay, tekan yes. Tunggu beberapa saat. Oke, okay, kemudian kita akan mengaktifkan uh, enable preview package. Preview package, ya, dicentang. Kemudian Anda import device simulator. Oke, okay, kemudian kita juga membutuhkan cinemachine, teman-teman. Ya. Jadi Anda menginstall juga cinemachine. Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan aset aset um, astronot ya yang kemarin kita pakai yang bukan 2D ya uh, kalau nggak salah ini ya Free Pixel Space Platform Pack ya harusnya anda sudah punya ini, tinggal di import ke dalam Unity oke okay. tunggu beberapa saat oke okay, ya yeah. kemudian seperti biasa beberapa yang kita aktifkan termasuk Uh, Analisis Input Debugger Dimana kita mengaktifkan Simulate Touch Input for Mouse Lalu kita juga mengaktifkan uh, Device Simulator Window General Device Simulator Kita akan pakai Smartphone aja ya uh, Misalkan um, Google Pixel 2 XL, Di Rotate Kemudian kita akan scale Kita geser ke kanan Fit to Screen Oke, okay, ya ini persiapan kita, teman-teman. Nah, bagian yang pertama ini kita akan mencoba um, mendeteksi uh, multi touch ya, mendeteksi gesture, gestur, uh, swipe dan multi touch. Nah, uh, kita akan memasang beberapa beberapa hal ya, beberapa komponen di dalam game ini. Yang pertama mungkin kita akan siapkan duty object, uh, sprite square untuk uh, groundnya, jadi kita ketik ground di sini. lalu kita akan geser dia ke bawah teman-teman, seperti ini uh, untuk scaling nya saya perbesar 20 mungkin kurang besar ya 50 y nya 40 eh sorry kebesaran 10 kali ya nah seperti ini kemudian kita taruh di bawah seperti ini teman-teman ya nah Oke okay, uh, warna glow-nya kita rubah dulu ya seperti ini. Nah selesai. Kemudian kita akan uh, meletakkan karakter astronotnya. Di sini saya akan menggunakan uh, karakter astro astro stay yang dari drag and drop ke layar dan ini terlalu besar ya. Kita akan uh, scale down uh, ininya karakternya mungkin. 0,5, 0,5, seperti ini. Oke, okay. nah, kemudian kita akan beri komponen. Yang pertama adalah Rigid Body 2D. Yang kedua adalah Box Collider 2D. Untuk yang Ground tadi, lupaan, Anda tambahkan Box Collider 2D. Dan juga Rigid Body 2D. Oke, okay, karena ground-nya ini tidak akan terpengaruh gravitasi dan tidak bisa bergerak, maka kita set jadi static. Ya, langsung aja Anda coba play beberapa saat. Nah, ya, si karakter akan stuck di lantai. Oke, okay, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba um, ini, ya, mencoba mendeteksi. Multi touch ya, bagian pertama ini yang kita ingin buat adalah uh, melakukan pins ya, gesture pins seperti Anda menzoom in atau menzoom out. Tujuannya adalah nanti kita ingin menzoom in kamera kita ke astronot dengan gesture pins in dan menzoom out kamera kita dengan gesture uh, pins out ya. Nah, uh, karena butuh multi guest, multi -touch, maksud saya, maka kita tidak akan bisa mengetesnya lewat simulator ya jadi kita harus mengcompile project ini ke android atau ios device ya oke okay. nah untuk itu karena kalau pakai device kita tidak bisa melakukan debug log di sini nggak akan muncul apa, -apa. oleh karena itu kita perlu menampilkan teks untuk melakukan debug ya jadi langsung aja kita buat klik kanan ui canvas kemudian anda tambahkan klik kanan UI um, Text Mesh Pro MP ya uh, uh, ket, kalau pertama kali akses ini anda perlu menambahkan beberapa resource tekan aja import sini. import MP esensial oke okay. Text Mesh Pro ini lebih perbaruan daripada Text mesh yang biasanya ini kita tutup aja jadi kita akan pakai ini nah ini adalah debug dibak satu begitu ya, teks tipe ke satu. E, kita akan perbesar size-nya, misalkan di sini 60, font-nya 60, e, width-nya kita set 400. Oke, okay. kemudian kita akan letakkan di ujung kiri atas. Anda klik anchor, tekan shift dan alt bersamaan, tekan ujung kiri atas supaya letaknya di sini. Mungkin teksnya kurang besar ya, teman-teman. Oh, tunggu-tunggu, bukan teks yang kurang besar, tapi kita lupa mengeset kanvasnya, anda klik kanvasnya dulu, kemudian di bagian UI scale mode nya anda ganti menjadi scale with screen size, di mana screen size nya kita ambil contoh 1900-1800 seperti ini, oke, okay. kemudian dibalik lagi ke text. kita akan geser uh, agak ke kanan sedikit dan ke bawah, ke bawah begini, ya kurang lebih begini ya teman-teman Lalu um, kita duplicate debug ini. Tekan ctrl D. Nah, beri nama debug 2. Lalu kita uh, anchor-kan ke kanan atas. ya, Shift-Alt-Tahan. Anchor-kan ke kanan atas di sini. ya Dia akan dipasang di sana. Kemudian kita atur uh, jaraknya, ya position, positioning-nya juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Terakhir lagi kita perlu satu teks lagi, debug lagi, yakni debug 3. Oke, okay, enter, kemudian kita enterkan tepat di tengah ya, di tengah seperti ini. Oke okay, ya, itu yang kita lakukan, teman-teman. Mari kita coba jalankan dulu. Oke okay, ya, Anda akan jumpai ada error seperti ini. Kita harus men switch input sistemnya menggunakan input sistem yang baru karena supaya enggak conflict dengan input yang lama. Caranya adalah Anda tekan in event system. Event system ini objek yang muncul kalau Anda pakai canvas. Tekan event system kemudian replace with input system UI input module. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kemudian kita akan pasang atau mengganti ya tepatnya mengganti kamera dengan cine mesin kamera yang punya kemampuan lebih Baik ya. Oke langsung aja uh, Anda buat sini mesin kameranya. Klik sini mesin. Di sini ada banyak kamera yang kemarin kita coba adalah free look. Di sini kali ini kita coba create to di kamera. Ya create to di kamera dimana mana um, si si kameranya ini akan memfollow karakter ini. Jadi Anda tinggal mendrag drop astro stay ke follow dan juga astro stay ke look at. Mari kita play hasilnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, karena yang ditarget adalah uh, kakinya, ya, kalau di sini kita lihat pivotnya jadi kaki, maka kita akali dengan cara yang sama kayak minggu lalu, ya. Jadi, di Astro Stain-nya ini kita create empty object, uh, target look at begitu, ya. Kemudian kita akan pindahin sedikit di kepalanya, astronot seperti ini, target kosongan. Nah, dengan demikian, uh, follow atau look at-nya dua-duanya ini, akan memfollow target daripada si astronot, jadi Anda drag and drop, target look atnya ke look at dan follow mari kita coba play lagi ya ini lebih baik ya jadi um, lebih pas di tengah layar seperti ini oke itu dulu teman-teman untuk setup-nya uh, selanjutnya di video selanjutnya kita akan mulai mencoba mendeteksi ulti